Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2 yang hebat. Ketemu lagi dengan Ustazah Lulu pada pembelajaran terakhir di tema 2, subtema 3, yaitu pembelajaran keenam. 6 Ustazah berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, untuk... Uh, memulai pembelajaran kali ini yuk kita baca bersama basmalah bismillahirrohmanirrohim semoga dengan bacaan doa tadi uh, kegiatan kita pada kali ini berjalan dengan lancar oke okay? yuk kita ikuti video sampai selesai ya anak-anak masih ingatkah kamu dengan kebiasaan Benny? ya yeah. Iya, biasa bekerja sama dalam permainan. Tentu kalian suka bermain juga, bukan? Nah, permainan apa yang kamu sukai? Coba perhatikan dan amati gambar yang ada. Ya, Benny suka bermain sepak bola bersama teman-temannya. Perhatikan apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya. Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny di sekolahmu? Setiap permainan pasti ada tata tertib atau aturannya. Aturan permainan satu dengan yang lain tentu berbeda. Ayo kita cermati dan baca percakapan antara Benny dan Lani berikut. Lani apa saja tata tertib dalam permainan sepak bola? Jawab, Beni. Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Kemudian, Lani bertanya, untuk apa? Beni menjawab, agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Itu, anak-anak, setiap aturan atau tata tertib itu memiliki manfaat dan akibatnya. Manfaat bagi yang hidup tertib adalah: satu, hidup lebih disiplin; yang kedua, hidup rapi dan bersih; ketiga, bisa bertanggung jawab; dan yang keempat, ramah pada orang lain, sedang akibat hidup tidak tertib, itu pasti akan mendapatkan sanksi kalau sekali. Kalau berkali-kali, akan mendapatkan hukuman. Dan yang ketiga, orang tuanya dipanggil ke sekolah. Akhirnya orang tuanya jadi malu anak-anak. Maka kita harus hidup tertib. Apa yang kamu ketahui tentang sepak bola? Coba kalian baca, bacaan di bawah ini yang berjudul Sepak Bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang. Pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Waset menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Dari bacaan di atas anak-anak, mungkin ada kata-kata yang belum kalian mengerti artinya. Coba kita lihat, kita cari ya. Tadi ada kata-kata tim, inti, gol, gawang, dan penalti. Mungkin masih ada yang lain ya, kalian cari sendiri ya nanti. Oke, tim, apa ya maknanya? Tim itu artinya kelompok atau regu. Inti, artinya paling pokok atau penting. Gol, masuknya bola ke dalam gawang. Gawang sendiri, artinya dua tiang yang berjaring sebagai sasaran masuknya bola. Dan penalti, artinya tendangan hukuman karena pelanggaran. Nah, itu anak-anak. Mungkin ada yang belum kalian mengerti, silakan dicari lagi. Nah. Dalam permainan sepak bola, alat yang dipakai adalah antara lain peluit, ada bola, kartu. Coba kita amati benda-benda tersebut. Kemudian kalian sebutkan ciri-ciri ketiga benda tersebut ya anak-anak. Kemudian kalian kirim kepada ustazah pengajar tematik kalian masing-masing. Dalam lomba sepak bola, Jumlah pemain inti ada 88 orang. Ditanya, ada berapa tim yang ikut lomba? Nah, karena dalam satu tim ada 11, maka 88 dibagi 11. Ada berapa? Karena pembagian itu adalah pengurangan berulang, maka kita kurangkan. 88 dikurang 11 dikurang 11, dikurang 11 sampai 0 anak-anak. Jadi di sini ada eh, pengurangan 11 sampai 8 kali sehingga 88 dibagi 11 sama dengan 8 karena 8 kali 11 sama dengan 88. Dan di sini ada faktor, perhatikan 11. Nah. Ini 88 ini 8. Jadi 8 dikali 11 sama dengan 88 atau 88 dibagi 11 sama dengan 8. Begitu. Masih ingatkah kalian tentang pembagian yang bisa diubah dalam perkalian? Nah, pembagian itu bisa kita cari hasilnya dengan mengubah dalam bentuk perkalian Ini contoh soal yang kita akan cari tahu jawabannya dengan mengubah pembagian tersebut ke dalam perkalian Coba kalian lihat soal berikut Nah, yang kita cari ini yang bawah dulu anak-anak ya yaitu 27 dibagi 9 sama dengan titik-titik. Karena titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, kita cari dulu hasil dari 27 dibagi 9. ya Nah, kita ubah dulu anak-anak. 27 dibagi 9 sama dengan titik-titik menjadi perkalian. Nah, bentuknya seperti ini. Titik-titik dikali 9 sama dengan 27. Nah, kita cari dulu ya anak-anak perkaliannya. 9 perkalian 9 dikali 1 enggak mungkin ya 27. Nah, kita cari dulu duanya. Misalkan diubah menjadi 2 2 dikali 9 sama dengan 18. Nah, belum 27 juga. Nah, Nah, sekarang kita ganti. Kita ganti tiga, coba tiga kali sembilan sama dengan dua Nah, nah, karena sudah ketemu hasilnya yaitu tiga, maka kita lihat pembagian di atas. Anak-anak yaitu 27 dibagi 9, hasilnya ditulis di sini 3, karena 3 dikali 9 sama dengan 27, kita tulis di atasnya ya anak-anak dengan pengurangan, karena pembagian itu adalah pengurangan berulang, maka penulisannya pengurangan 9 diulang 3 kali. Nah, demikian anak-anak pembelajaran yang terakhir di tema 2 subtema 3. Semoga Allah selalu memudahkan kalian semuanya dalam memahami ilmu-ilmunya. Man jadda wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Syukron kasiron selalu tetap Sholat lima waktu, belajar, mengaji, menghormati kedua orang tua, dan hati-hati dimanapun kalian berada. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.